Kamu. lari lari lari lari lari lari lari lari lari lari lari lari tadi lari lari lari lari lari lari lari Di lari lari lari lari lari lari lari lari lari pak Kosma ya, biasanya sama ceweknya, Pak. Tadi jumpa sama ceweknya. Tadi dua orang, orang datang <coughs> ya, ya, pak naik mobil. Iya, Pak, cewek, cewek, cewek, cewek, cewek, Pak. Marik dia Lari dia Pula kamu Pula kamu Lari la, la, Lari Lari Lari Lari Lari Lari Buka Buka Di <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> oh, oh, ya mana Pak, Koresta. Ya, ya, ini Koresta. Udah. ada panggil orang panggil orang timu. Nah, diam kalian ya. ya. Gue tadi ya? Itu amankan dulu mau. Amankan semua ya, sterilkan, ya, ya. ya, <tuk> sterilkan itu. Yang gemuk tadi, Mana? Mana? Mana? Ini oh ini Halo, aja sini aja sini Wey, mana barang mau cepat enggak ada lagi mana lagi dibuang kita pantau itu duduk bawah kau duduk bawah duduk bawah duduk bawah Terisa beberapa ada lagi. Nah, oh, Ini ada di. Sini. Ada. Masih ada di, apa? di kaca. Sebanyak. Masih ada Nih. Nanti nanti. Hey, mana lagi yang lagi, Jujur aja bang. kau. Jujur, Bang. Betul Paya nanti di dapat bosmu. Terisa beberapa deh siapa kerapat? beli buku jual? Sugeng gimana dia Sugeng jual? di dalam? So, iya. Tapi mana ngambil tadi? jalan lama doang. jalan lama kapan? nah? dua puluh bulan lebih doang. lebih? <coughs> aja tadi dipesan langsung datang. Enggak, iya. cuma menghafi mau jual kok. menghafi? Doni mana Doni? Doni mana bang? <coughs> Hmm? Hmm. Ini koresta hmm. itu mau ngada lagi, Bang. Itu dikira dijualkan ke nama Putin Dawang. Pamat pindah. Bang. Hmm? Pindah ke mana, Kang? Dari rumah jangan-jangan. Ah. dia Aku, aku, aku, aku, Desta aku, ya, aku, oh. Desta aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, Kumahin, kumahin, wey. Gas. berarti kok lama kali? Nah, gini, Itu lagi, sini. kita tadi di sini. Hmm. dapat ini. Sabu lagi, orang, -orang lagi nyabu pesta sabu tuh. Hmm. Ah. aja lagi, Pak. Yes, yes. Ini baru ini dapat nih. Dia yes. mainnya besar nih hmm. nih. Mau bap mabuk sih, da. ada minumannya hmm. lengkap kan takut ya, dia kira takut memang tato kan. Jadi ngentos siapa tadi? Iko, ngentau bahan minyak. Enggak tahu sama siapa tadi. Musik ah, Langsung lah sendiri kok, sendiri Pak. Yang orang ini ikut. Gimana? Oke. Okay. Sepet kopi red. Oke. Agret Tanya Ayo. dia Ada munisi Wih.. Munisi yang terbaru Ini timbangannya nih Enggak buat nih Kayaknya oh, main asli nih Apa nih? Wih, mantap Uih, mantap. mantap, mantap, asli Asli Rit Bang, tengok dia bang Asli Rit Aslinan Asli Tengok Asli Wih, asli asli. Asli. Asli. Ada. Asli. Ada. asli, ada? Ada, ada, ada Uih. Gak usah dulu pak Gak usah dulu pak Gak usah pak Gak usah ya Ah. Mas Dapat di mana, Bang? Dalam ini, bawa ibu semua. ini Ada timbangannya nih. Ada Amankan dari di red? situ ya, Oh, mana lagi? Huh? oh na -na -na. ada Jela. lah Semangat Semangat Asli kayaknya bang? Nah, saya akan apa Nampisik, masak selama. Masa. Ah, nok kunci gua. Mukut dulu. Sudah dileda, noh. Ya? Siap dah. Sudah dileda. Belum terlalu terisi dan tapi belum Tengok Pak ya. Sen tidak dapat diganggu sini Pak ya. Mau Kita mau hmm. proyek Oh, ya sudah Mancis sudah tuangmu? Lom, lom, lom. Mancis? Belum, belum, belum Mancis dah ada dah hey, Eh, tengok, tengok Rasa kalian ke bawah ke bawah ke tuan Eh, tengok sini semua ya ke sini kenapa? kalian kalau sini kau sini Pertanya ya Nampun nih, tiga nih Sabar, sabar, tunggu. Ayo, pelan-pelan. Ya, buka. Buka, Bang. Kabar, tunggu om tuh. Untuk... Sini, sini mobil ini. Bisa dan di sini aja semua ya kan? Uh, di sini di depan juga duduk eh atur atur kuat, okay. wow. wow. sama, sama yang dua di sini tengah sama cek tiga Hah? dua satu eh. nah, orang dua nih di sini nanti dikunci apa ya ya dah tutup eh gak aman doh ah, ah. Ayo, apa tu? Eh apa ke BOT? Eh, Dah, dah tutup kamu. Nah er, masuk. Masuk tuh kunci sana kunci ini. Di sure, sure, depan sure, sure. mobil. Ini ringin di belakang. Masuk. Bisa. Kok hey.